Hai hai hai Mengunjungi Taman Marga Satwa memang seringkali menjadi kesempatan untuk menyaksikan alam dari dekat Meski bisa melihat dengan dekat Satwa Buas di sana Namun kewaspadaan tetap diperlukan ya Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan Seperti serangan dari hewan buas atau kecelakaan yang lainnya Tetapi bayangkan betapa terkejutnya sekelompok turis ini Ketika beberapa hari mau lapar mengeroyok seekor sapi hidup tepat di depan mereka dengan brutal. Beberapa foto yang beredar di media sosial ini menunjukkan sebuah momen mengerikan ketika pemandu wisata memberi makan sapi hidup kepada lima harimau lapar. Harimau ketika lapar bisa menjadi sangat puas dan sangat ganas serta akan memangsa siapapun yang ada di hadapannya. Eh tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Para pengunjung yang terkejut ngeri ketika menyaksikan dari dalam bus safari mereka Saat binatang buas yang menakutkan itu mulai mencapik dan mengoyak mangsa mereka Awalnya, sapi itu telah dibuang dari bagian belakang truk dan berusaha melarikan diri dengan berani sebelum dikeroyok oleh kawanan harimau yang lapar. Seorang fotografer amatir sempat mengabadikan momen mengerikan tersebut ketika ia sedang dalam perjalanan ke Siberia Tiger Park di Harbin, Cina. Dia berkata, saya pernah mendengar bahwa Taman Harimau Siberia adalah objek wisata terkenal di daerah tersebut dan saya pun langsung mengambil kesempatan untuk pergi. Namun setelah perjalanan singkat melalui kandang seperti kebun binatang tradisional, dan beberapa kandang yang lebih luas, kami kemudian naik ke salah satu dari enam bus untuk tur ke taman. Memang, taman itu tersebar di beberapa kilometer. Dengan jalan tanah yang berkelok-kelok, dan sepanjang perjalanan, para turis bisa melihat banyak singa dan harimau, yang kebanyakan tertidur di bawah naungan pepohonan di pinggir jalan. Jelas, peristiwa ini bisa membuat sekelompok lima harimau yang kelaparan tertarik dan segera muncul dari bawah pohon yang berdekatan. Ya, ternyata kejadian tersebut bukannya tidak disengaja, melainkan memang sudah waktunya para satwa buas itu untuk makan. Staf taman itu awalnya hanya melemparkan daging ke harimau, dan kemudian melepaskan tiga ekor ayam hidup. Dalam foto tersebut, keatletisan harimau terlihat jelas dan para turis menikmati kesempatan berfoto. Namun, apa saja yang terjadi selanjutnya, benar-benar tidak terduga. Sebuah truk sampah besar mundur ke arah kawanan harimau yang lapar itu, para pengunjung kaget bukan main ketika bagian belakang truk terangkat dan seekor sapi hidup meluncur keluar dengan punggungnya. Sapi yang tampak tidak sehat itu berusaha untuk kabur saat dua harimau mendekat. Namun sayangnya, salah satu harimau tersebut menyerang sapi itu, hingga membuatnya jatuh ke tanah dan tidak mampu menahan serangan kucing-kucing besar itu. Ketika dua kucing lain bergabung untuk memangsa sapi yang lemah itu, para turis seakan tidak percaya akan apa yang mereka lihat.